telah lama aku perhatikan orang-orang sukses itu jarang yang hanya duduk dan pasrah atas apa yang terjadi pada diri mereka mereka keluar dan mengalami banyak hal kata-kata ini saya ambil dari Leonardo da Vinci hidup itu saya ibaratkan seperti orang naik sepeda agar tetap seimbang kalian perlu mengayuhnya sekalipun Pedal kiri yang saya ibaratkan sebuah kesalahan, ia tetap memperoleh kesempatan untuk berada di atas. Bahkan, pedal kanan yang saya ibaratkan sebuah kebenaran, juga memiliki potensi untuk berada di bawah. Artinya, benar atau salahnya kita dalam menjalani kehidupan, pada dasarnya adalah sebuah proses agar hidup kita tetap seimbang, dan berjalan terus menuju tujuan yang kita rencanakan. Menurut Muhammad Iqbal, tujuan iku adalah bukan untuk sesuatu, tetapi bagaimana menjadi sesuatu Jadi, janganlah engkau berhenti berkarya sekalipun engkau merasa dirimu bukan siapa-siapa Karena sebenarnya, aktivitas sehari-hari kitalah yang akan membentuk tangible-tangible yang bernilai dalam diri kita Seberapa besar value tangible yang kita bentuk tergantung dari seberapa esensialnya sebuah aktivitas yang kalian jalani. Hal ini melibatkan brand memory dan muscle memory kalian dalam membentuk brand image kalian. Seberapa sering kalian bersikap, maka orang-orang di sekitar kalian akan mengenali diri kalian atas sikap yang kalian perankan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menjadi penting ketika sikap yang kalian perankan dapat mengakar kuat di benak seseorang Terlebih jika sikap tersebut dapat mencerminkan nilai diri kalian Nilai diri tidak semata-mata hanya hal-hal yang terlihat baik atau sempurna saja Hal yang tidak sempurna pun ketika kalian dapat mencerminkan nilai dari ketidaksempurnaan tersebut kita tetap dapat kesempatan memperoleh panggung. Tentunya, ketidaksempurnaan tersebut dapat membawa pengaruh yang kuat dalam kehidupan. Hal itu terbukti dengan banyaknya talenta-talenta yang memiliki kekurangan baik fisik, keilmuan, atau latar belakang ekonomi yang kurang mendukung, ikut meramaikan dunia hiburan. Bukan karena keberuntungan semata, melainkan mereka selalu membentuk brand image yang mengakar kuat di benak penonton yang terhibur. Ia begitu lihai dan konsisten dengan perannya yang begitu alami dan dapat mencuri perhatian para penonton yang terhibur. Baru-baru ini, sosok Kapilem mulai dikenal banyak orang di penjuru dunia melalui konten-kontennya yang dapat memberikan pesan positif dan menghibur di beberapa media sosial. Seperti yang kalian ketahui, bahwa Kabi selalu konsisten mengupload video tanpa suara. Di video Kabi menceritakan cara Kabi mengkritik seseorang yang mempersulit sesuatu tindakan. Seperti saat Kebi mengkritik seseorang mengambil botol minuman yang terhalang pagar, membersihkan kotoran di sela-sela ruangan dengan sedotan, membuka pintu mobil belakang tanpa menggunakan spion, dan masih banyak lagi video kocak lainnya yang mengkritik orang-orang yang selalu mempersulit tindakan. Kebi mulai mengupload video pertamanya di tiktok pada tanggal 15 Maret 2020 ia mulai terjun di tiktok pada saat ia di PHK dari pekerjaannya sebagai seorang pegawai di salah satu kantor akibat adanya pandemi COVID-19 yang banyak meruntuhkan dunia industri Kaby Lem lahir pada tanggal 9 Maret 1999 di kota Senegal, Afrika Barat, ia lalu pindah bersama orang tuanya ke Italia, tepatnya di kota Torin pada saat ia berusia satu tahun. Hebi kecil tinggal di kompleks sosial di Italia. Kompleks sosial di Italia biasanya ditinggali oleh penduduk berpenghasilan rendah. Hebi menjadi terkenal karena video-video sarkasnya dapat menghibur orang-orang di seluruh penjuru dunia. Pada tanggal 12 April 2021, Kebi berhasil mengumpulkan 6 juta follower dan pada tanggal 20 Mei 2021, Kebi berhasil mengumpulkan 50 juta follower dan terakhir sudah mencapai lebih dari 100 juta follower Hal itulah yang membuat Kebi menyandang gelar raja tiktok Menggeser Jeno Javaci, Kaby menambah deretan nama top 100 tiktokers dunia dengan kesuksesannya, ia akhirnya bergabung dengan agensi yang bernama The Academy. Dikutip dari laman kapanlagi.com menyebutkan, Kepi dalam sekali upload bisa mendapatkan 300 miliar rupiah. Kepi memberikan gambaran kepada kita semua bahwa kegagalan bukanlah akhir dari sebuah keberhasilan. Bahkan terkadang kegagalanlah yang dapat membuka wawasan kita dalam menentukan masa depan Ketika kita optimis maka kegagalan akan berubah menjadi pembelajaran dan pengalaman yang menguatkan Tetapi jika kalian merasa kegagalan adalah akhir dari kehidupan kalian dan merasa nggak ada lagi harapan dalam hidup kalian Biasanya pola pikir semacam ini dimiliki orang-orang yang menganggap tujuan hidup yang ia susun adalah satu-satunya jalan untuk mencapai tujuan Optimisme adalah cara menghadapi kegagalan agar tidak mendistruksi kita Faktanya tidak ada orang yang sukses yang mencapai kesuksesannya tanpa melalui kegagalan Optimisme merupakan sikap yang selalu mempunyai harapan baik dari tindakan kita Optimisme tidak hanya berguna untuk membentuk ketegaran dan kesabaran ketika menghadapi kegagalan Dengan optimisme, kita juga dapat menekan kegagalan Ketika kita optimis, tindakan yang kita lakukan dapat berdampak positif dalam kehidupan kita Dan hasilnya pun juga akan positif Cara yang tepat untuk menyikapi kegagalan ialah dengan melakukan refleksi diri. Seperti video yang pernah saya bahas tentang refleksi diri, linknya ada di atas mungkin kalian bisa menontonnya. Setelah mengalami kegagalan, kalian perlu melakukan refleksi diri dengan mengidentifikasi faktor apa yang menyebabkan kalian gagal. Hal ini dapat merubah sudut pandang kalian tentang sebuah kegagalan dan menjadikannya sebuah pengalaman yang sangat bernilai dalam kehidupan kalian. Semoga dengan menonton video ini, kalian dapat menyikapi kegagalan dengan lebih bijak dan tetap optimis menjalani resolusi-resolusi kehidupan kalian yang sudah disusun dengan indah. Keindahan sebuah rencana, jauhkan lebih indah jika dapat terrealisasi. Dari itu, dasari upaya untuk merealisasikan mimpi kalian dengan sikap yang penuh optimis dan yakin. Akhir kata, saya Wiharja, sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya.